Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dan pada video kali ini, saya akan membahas solusi produk Shopee yang kita cari tidak ditemukan. Nah, mungkin teman-teman pernah melakukan pencarian di Shopee tetapi hasil pencariannya tidak muncul. Contohnya seperti ini. Kita buka dulu aplikasi Shopee-nya. Kemudian di sini saya coba cari Favor seperti ini. Nah, di sini hasilnya tidak ditemukan. Mohon coba kata kunci yang lain atau yang lebih umum. Kita coba menggunakan kata kunci "five". Sama saja menggunakan kata kunci ini juga tidak muncul Tapi anehnya ini saat kita melakukan pencarian pakaian dewasa seperti ini Hasilnya muncul di aplikasi Shopee teman-teman Jadi memang untuk produk-produk vape, -produk, Favor, kemudian rokok elektrik ataupun yang sejenis Itu telah dibatasi pada aplikasi Shopee teman-teman Tetapi kita masih bisa mengakses produk-produk tersebut yaitu melalui web Shopee Nah, untuk melakukan pembelian melalui web sebetulnya yang paling mudah kita lakukan menggunakan laptop ataupun komputer. Tetapi kita juga bisa menggunakan handphone. Untuk caranya seperti ini. Yang pertama kita buka dulu browser di handphone kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian di sini langsung saja kita masuk pada website resmi Sofi. Kemudian, kita login di halaman ini menggunakan akun yang ada di aplikasi Shopee, ataupun bisa menggunakan akun yang lain. Nah, kalau misalkan kita sudah login seperti ini, di sini tinggal kita cari saja produk yang tidak ditemukan tadi di aplikasi Shopee. Nah, contohnya tadi kita mencari produk FAVOR seperti ini, tetapi di aplikasinya tidak ditemukan. Oke kalau misalkan kita menggunakan web, nah ternyata hasil pencariannya itu muncul teman-teman seperti ini Nah teman-teman jadi seperti itu caranya Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli produk vape ataupun rokok elektrik Bisa menggunakan metode ini Yaitu kita masuk dulu ke web Shopify-nya, teman-teman tidak melalui aplikasi Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini Kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh